Buah memang tidak jauh Pernah dari pohonnya jatuh Wow, papa best banget Persabetya. Sayang anak, luar biasa Mudah-mudahan sehat terus untuk mereka Dan semoga selalu Banyak doa, banyak dukungan yang baik Dari orang-orang yang tulus Mencintai idola kesayangan kita Kemudian di disimak juga selanjutnya Ada sebuah postingan video Persabetya. Membuat kita memang heran banget dengan para netizen Indonesia Kali ini persahabat ada video Gimana ya cara ngebuktiin Kalau itu Rizky Bilar yang beli Ini, ini ada aja persahabat ya Tentunya tanggapan dari netizen yang selalu saja tidak meyakini Rizky Bilar bisa membahagiakan seorang Lesti Kita lihat persahabat ya dari Lester Entertainment saja kita sudah bisa menilai Rizky Bilar tentunya sangat-sangat bisa membahagiakan seorang Lesti bukan hanya Lester Entertainment ada Lester Metaverse juga ada MRB, Jewelry juga ada Raja banyak yang lainnya usaha-usaha dari Papa B yang membuat kita semakin yakin bahwa Lesti akan selalu bahagia bersama Rizky Bilar Namun di postingan ini pun kita solve dengan kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar Gimana caranya si kakak ngebahagian istrinya? Ya kerja cerdas dan kerja keras lah Emang situ cuma bisa nyinyal terus berharap rezeki datang? Ya nggak bisalah. lah, makanya sebelum komen, riset dulu Komentar pun tentunya banjir diberikan di wangan ini di antaranya dari akun, Mbunlar Satimbatmos mengatakan satu lagi sinetron JWB dan host JWB aja honor yang bisa sampai tahun ini bisa biayain hidup mereka. Ada juga persahabat tanggapan dari akun AR1797. Udah dibilang berapa kali sih, postingan orang kayak gitu nggak usah teramein kesenangan dia. Dia emang sengaja senggol leslar biar rame. Cuekin aja lah kalau postingannya rame, malah akan bikin semakin bermunculan lagi orang-orang lain yang bikin VT senggol-senggol leslar seperti itu. Please deh, anyepin. Yuk sama-sama kita anyepin aja. Netizen-netizen yang selalu nyinyir kepada Lesti dan Rizky Billar. Membahas soal netizen dan haters terutama persehaben, kita teringat dengan postingan Bibi Indi semalam yang menjadi bulan-bulan netizen juga persehabennya terutama haters. Kali ini Bibi Indi mendapatkan DM persehaben. Di situ ada kalimat yang tidak enak banget ya didengar dan tentunya tidak enak banget sama Bibi Indi. Kita lihat postingan ini langsung diunggah oleh akun Bibi Indi Nur Aida. Lebay, mode Android. Sebelum lu jadi kaya, gini aja belum tentu gablak hp lu. Mentang-mentang lu kaya, gini aja diangkat sama si lesti. Dan kita lihat jawaban dari Bibi Indi. Masya Allah, Mugi teteh sehat terus sarang keluarga. Sukses, Amin ya Allah. Mudah-mudahan tiasa langkung dijanggi dey ketika nak. Di, di ya harap dijaga lagi ketikannya. Dan tentunya Bibi ini hanya bisa mendoakan seperti yang dilakukan halnya Bunda Leslie Kejora kepada haters yang sudah menghina BBL. Doakan saja mudah-mudahan idola kesayangan dan keluarga besar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Selanjutnya persahabat kita mampir ke unggahan Leslie Kali ini persahabatnya membahas outfitnya Bilar. Baju kaos yang dipakai oleh Papa Bilar ini harganya melejit banget persahabat ya Harga dari baju kaos yang dikenakan oleh Papa B mencapai 15.500.000 rupiah Harga yang sangat fantastis Masya Allah berkah barokah untuk Leslar Mudah-mudahan rezeki idola kita juga bisa ngelar ke kita semuanya Amin. Kemudian persahabat kita lihat juga di uang L2W kali ini mengenai karya Lagu egois di aplikasi Spotify TV Itu mencapai 9 juta lebih listener Wow, luar biasa per Egoist adalah lagu dengan listener tertinggi di Spotify Semangat streaming ya untuk semuanya Mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan untuk karya-karya Lesti Kejora